Kau adalah dia, yang orang aja di luar Guru silat gua enggak ngedumel baik kayak ikan cupang ngap-ngap gitu. Aduh, kalau enggak mah habis gua duit omelin teramai sama dia. Aduh. Pusing ala gua. nih pakai segala kepaduk lagi dah. Itu tanahnya pakai kaki gua ya. Eh, Allah. Ini jalannya ke kanan atau ke kiri ya? semua motor jalan. Nah, oh no, no rumahnya no, guru gua no Yang kerjanya ngangk ngangk ngangk uh, ngono noh. Dah, kesembalan. dan gua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga demi Melinda. Et teh. Begitu ya, ya. Ini hari murid gue belum datang. Mana itu murid atu-atunya. Aduh, ke rumah. Gua nyawah, orang-orang pada mau Daftar, tanpa gue kasih tahu. Sekarang, boro-boro zaman -boro. teknologi canggih begini. Gimana gue mau move on? Gimana nih buah, mata wayang. Sebenarnya, niat gak sih tuh bocah mau belajar sama gue? hari gini belum datang emang dikira gua gak perlu waktu apa ngajarin dia gua yang butuh apa dia yang butuh sengaja sejam kaca kelihatan batang hidungnya murid satu atunya di hari belom dateng Sebenarnya dia ya tapi kagak sih mau latihan sama gue hmm. orang masa iya gurunya yang semangat kalau begini caranya gue tutup juga nih biarin ilmu. gua ilmu gue pelajari sendiri Eit, lupa lagi gue kopi Sebenernya dia nih api ya, kaga sih tuh, bocah. Gue gedek, atu-atunya. Marahin, gua galakin. Takut dia, kagak mau latihan. Huh. Gini hari, tengah hari. Belum dateng. Eh, mentang-mentang murid atu-atunya kali gua jadi yang nungguin Cuma ceritanya guru ngajarin muridnya kencing berdiri ini bukan lari cari deh nih kalau begini caranya mana murid satu satunya gua galakin sal gua alemin melunjakin ete gue serba salah pokoknya dia dateng kasih latihan yang keras. Udah amat dah biar cepet nyerep tuh ilmu. Wow, oh, siapa gurunya? Ogah-ogahan begini. Mau kasih tahu nih, ntar nih Gue ini mantan jawara. Aduh, madi-madi. Dia kagak tahu gue mantan jawara apa Ini Nge, ngegampangin ini latihan sama gue. Assalamualaikum, memangat cang. Um, eh Madi dari mana lo? Apel lo kata, hah? Mangat. Nah, gua dari tadi di sini udah habis berapa gelas ini kopi. lu baru dateng Maaf cang, maksud saya assalamualaikum. Maaf. ini eh, Baru segitu aja ngegas banget sampai orang ini. Kabung denger teriak marah lo gini hari bolong baru dateng bentar lagi beduk udah sini lo eh udah apa jangan marah marah marah, marah mulu itu kalau darah tingginya kumat bisa setruk cang apa lo kata darah tinggi kumat lu nyumpain guru lo eh, kalau bukan murid satu atunya lo Gue uh, gua lu ampun cang aduh eh. gimana ini cang jadi gagal latihan latihan napaan gini hari tengah hari bentet begini lo mau latihan napaan makanya kalau janji itu datang tepat waktu tengah hari bentet ini udah nyampe waya gini lo mau latihan nanya nanya udah duduk dulu lo ya mukanya tuh bocah, ah, tumben-tumben nanti guru silat. Wah model-modelnya mau diajarin silat sama dia ini, mau aja tuh bocah. Nah kalau gua mau main silat sama dia, lagu kan. pastinya muridnya wah cek, si Mahdi itu Mahdi bukan ya wah bener itu dia itu belokan kali ya mau aja mau buruk tau ya begitu silat kok kagak itu dia duit ah temen habis ya gitu Mahdi ngobrol dulu kali ya takut kagak bener dari 60 orang Aduh, lu dari mana lu, eh, ngapain sih, sini, buseng deh, oh. dipanggil kenyot nyaut eh, udah, iya, iya, gak marah-marah mulu -marah apa lu, apa itu, itu temen aneh, eh, kalau oh, gak ada bahasanya pilihan, udah bentar ya, jangan, ya. itu dulu ya, gitu bohong pisang dia kagak ngucap salam kagak ngucap apa main masuk masuk baik kagak tahu ini rumah siapa? Toko nih, tergembat gon rumah neko warung. Lalu ngomong tuan tuan siapa sih emang? Duh, setan dangkalan. lu ngomong ini lu kagak ada sopan santunnya. Men sebelak aja ah, gila kasar kita di sebelak-sebelak, Cang. Udah, Cang. Kagak ada sopan santunnya tebener. Jadi bisa Andy? Lu ngapain sih begitu, Cok? Enggak ni pegawainya. Eh. Udah cucuk tuh, macam-macam. Ambil, Cok. Kita. Kita nonton bentar dulu. Ya. Ya, kita eh, Cang, nggak oh, iya. ada sopan santunnya iya, emosiannya hmm. ini kita lah, belum latihan ini udah emosi nih, jaring, cang sabar cang jangan emosi Bukan masalah sabar hmm. temen lu dateng kagak ada sopan santun eh, emang begitu cuma orangnya ntar kalau garing emosi ntar begini gini tuh udah lep pelepa di, di apa kan iya itu yang begini. Gitu-gitu, Cang. Ya. Kata gue, nothing. Yeah, yeah. Gue yeah, mah yeah, cuma... Yeah. Agak ada sopan santun itu, yeah. temen yeah. lu. Orang mah permisi, apa. Salam kayak... Oh. iya. Ternyata itu Itu kalau biji karet, kelotokan itu. Oh, kelotokan. Apaan itu kelotokan, Cang? Hah? Susah pecahnya. Oh, cuman. Kopi gue, mana kopi gue? Oh, dia kopinya. Itu temen lu dari mana? Jalan lagi rokok. Udah, udah, orang. udah, eh, udah. Edeh, ulangin canggu. Lebak layak lawan gue nih. Ya, mana dia emang? Udah, emang nih. Uh, aduh, aduh, uh, so, aduh. Belum, okay. aduh. lu ya? Canggu. Aduh Cang, Lu ngapa sih? Oh, udah Jang. Temen eh. lu tuh kagak ada sopan santunnya. Oke, enak sama orang kabeh. Kagak ya. tahu gua mantan jawara. Udah ayo Mas, coba kasih tahu tuh lu. Jangan aja gua kasih tahu. Oh, temen lu tuh kagak ada sopan santunnya. Nanti bingung tahu, nah itu. Sangka gua mantan jawara nih, guru. Jujuga tahu dia. Ya sabar, sabar. dulu ya, ya. kira tambal lambai nemu gua. Adeh, lagu doang guru lu, Made. Eh, apa lagi lu balik lagi? Lu. Sompret, Sompret emang nih bocah nih. Pikir gua. Udah campret bocah. Udah Udah Kan orang pada denger, lagi, lu balik lagi ke sini ah, lu. Bong. Bong. Gua kasih kopi lu. Bukan? Ah. Sampai. Ini, Sampai. Lagi.